kita berjumpa kembali bosku ya di channel Mister Nobody channel bosku kali ini saya sendiri akan mereview atas permintaan salah satu akun di YouTube bosku ya waktu itu dia komentar untuk mereview unit isi 2 atau G2 nah sebelumnya saya mohon maaf untuk isi 2 nya saya sendiri masih belum bisa mereview bosku karena ya satu kebentur kebentur kerjaan dan minggu-minggu kemarin kita juga masih sibuk-sibuknya, Bosku. Jadi, belum bisa untuk mereviewnya isi kedua. Nanti, saya janji, untuk isi keduanya, kita akan review sekalian. Kita penggunaan pemakaian di jalan, Bosku, ya. Karena kebetulan ada unitnya, kita, Bosku, untuk tes, ride Bosku. Nah, sebelumnya itu, saya mohon maaf kalau misalkan belum bisa mereview isi kedua, tapi dalam waktu dekat ini kita akan review, Bosku. Sementara ini, yang saya akan review. Itu tipe G2 Keluaran dari BF Street Bosku Nah Kali ini Yang biasanya saya review Sepeda-sepeda listrik yang cocoknya untuk Mama Bosku ya, ibu-ibu ke pasar Bosku Sekarang kita akan review yang cocok Untuk para kaum Adam Bosku Kita lihat Bosku ya Sangat kuris sekali Bosku Sangat cocok Bosku Kalau dipakai untuk Para lelaki Bosku ya Modelnya unik, lucu, Bosku. Untuk spesifikasinya sendiri, Bosku, unit ini untuk BLDC-nya 48 volt 500 watt, Bosku ya. Nah, untuk baterainya 48 volt 12 ampere sama masih pakai SLA, Bosku. Terus untuk kecepatan maksimalnya rata-rata sepeda listrik pada umumnya, Bosku, 35 km/jam lah. Untuk jarak tempuhnya Sekitar 35-40 km Untuk jarak tepung gak bisa dibuat patoan bosku ya Karena juga tergantung beban yang dimuat Sama medan bosku medan yang dilalui Kalau untuk jarak 35 km itu ya jalan datar kota Malang ya bosku Dan musik itu kondisi baterainya penuh Nah Untuk kedua ini sendiri bosku Kedua ini sendiri fitur-fiturnya sudah Hampir mirip motor bosku kita lihat bosku ya. Di sini ada kecepatannya bosku, indikator kecepatan, indikator baterai, sama odometer dan trip bosku. Sudah sangat mirip motor bosku. Untuk ini, ini abaikan aja bosku. Untuk G2 ini dia nggak ada sistem apa itu kontrol speednya bosku. Jadi sama kayak motor metik lah. Nah, untuk lampu juga ada. bosku, tapi nggak kan dua ini sendiri bosku ya Ini masih masuk dalam kategori sepeda bosku Jadi tanpa surat-surat bosku Ada pedalnya Joknya juga empuk bosku Sangat nyaman sekali bosku Banyak masih menggunakan ukuran yang 14 bosku 14 skin bosku ya Oh yang 10 ternyata bosku Maaf sorry 10 10 2,5 bosku sangat kecil berarti ini bosku. Nah untuk lain-lainnya, untuk pengeremannya masih sama, tromol depan belakang bosku. Keunggulan dari ini sendiri bosku ya, selain fiturnya mirip motor, dia nyaman bosku, kalau dinaikin bosku, nyaman bosku, suspensinya sangat empuk bosku, sangat enak bosku. kita lihat bosku suspensinya yang belakang bosku untuk lebih lainnya bosku ya tivo bf gotrick itu dia unggul di garansi baterai bosku untuk merek bf bosku garansi baterainya 1 tahun bosku coba bosku cari merek-merek lain mohon maaf bukan untuk merendahkan merek lain tapi memang yang ada di saya yang ada di suruh saya ini memang yang garansi baterainya paling lama, itu punyanya brave cartridge bosku, satu tahun bosku untuk garansi part kelistrikan dan dinamo samalah rata-rata 6 bulan untuk filmnya nya 3 tahun untuk pengamannya, misalkan ada yang tanya sama ya, semua sepeda listrik pakai gini bosku pakai sistem keles bosku ya nah selain itu juga sudah terdapat pun untuk bosku Jadi ketika bosku ingin reading pendek-pendek jarak-jarak dekat bisa taruh apinya di sini bosku ya nah untuk yang lainnya bosku ya ketika bosku ingin kayu ini tinggal di kayu sama tapi ketika bosku ingin menggunakan dan brutalnya bosku ya untuk menggunakan gasnya ini yang brutalnya Pakai ini bosku ya. Jadi tanpa perlu kakinya begini bosku Tinggal gini aja nyaman bosku Kalau misalkan bosku yang gak suka gayu Niatnya ingin pakai kendaraan listrik Jarak-jaraknya dekat Tiap hari untuk PP Mungkin gak sampai 30 km kan bosku Gak bosku nggak suka untuk gayung Mending untuk pedangnya ini dilepas bosku Biar ya, terlihat bagus bosku ya Terlihat keren bosku Sekian bosku ya, review dari saya Kalau ada kurang lebihnya dalam perkataan saya, saya mohon maaf Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan monggo, bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi Atau mungkin bosku mau request unit lain, merek-merek lain, tipe-tipe lain Akan kita usahakan bosku Akan kita usahakan, tapi untuk merek-merek yang tidak ada di showroom kita kita usahakan, tapi bukan kita janjikan Bosku ya Soalnya kan kita harus izin dulu Bosku ya Untuk ke tempat-tempat suruh-suruh lain yang ada di Malang sini Bosku Nah Saya juga mohon maaf Untuk salah satu akun yang kemarin minta review isikunya Saya masih belum bisa, tapi secepatnya akan saya review Bosku Sekalian kita reading menggunakan isiku 2 Bosku ya Itu aja, jika ada pertanyaan atau komen atau dan isi di kolom komentar Dan jangan lupa like bosku ya Sama subscribe Aktifkan loncengnya Sekian bosku, salam listrik